Setiastu, selamat pagi Rajang Semeng Hari ini hari Senin Tanggal 11 Desember Tahun 2017 Masih di kilometer uh, 12 Bisa kita saksikan walaupun samar-samar uh, Oleh keberadaan Awan yang ada di puncak Gunung Agung uh, Tampak jelas di Dalam puncak Gunung Agung uh, Kembali uh, ada letupan Ataupun hembusan Yang begitu besar uh, Berwarna keabuan, pekat dan padat menjulang tinggi berkisar antara 2000-2500 meter dari puncak kawah bisa kita saksikan hembusan ataupun letupan yang terjadi terus melonjak terus meninggi ini baru berlangsung sekitar dari satu menit yang lalu di mana arah angin masih lemah sekali sehingga Embusan yang terjadi ataupun letupan yang terjadi menjulang tinggi ke angkasa dan berum, belum bergerak ke arah manapun, masih tetap menjulang tinggi ke angkasa. Uh, tadi saya, sebelum saya melakukan live streaming ini, nampak uh, kondisi Gunung Agung begitu tenang, begitu uh, damai. Uh, cuman ada bekas-bekas uh, ataupun jejak-jejak letupan kemarin, uh, namun uh, sementara ini, visual secara tidak langsung akan tertutup oleh keberadaan awan yang ada di seputaran Gunung Agung itu bisa kita saksikan letupan yang barusan terjadi begitu besar, begitu tinggi sampai ketinggiannya sekitaran kurang lebih 2.500 meter dari puncak Gunung Agung ini menandakan bahwa aktivitas ataupun kegiatan di dalam kawah Gunung Agung itu masih sangat besar seperti bisa kita saksikan atau kita lihat di postingan-postingan FB ataupun di mitigasi ada barang tentu sekarang beredar kondisi foto-foto yang terdapat di kawah Gunung Agung. Namun saya sendiri belum berani memastikan apakah itu foto yang benar-benar dari dalam kawah Gunung Agung ataupun foto dari mana. Mudah-mudahan para ahli bisa mengkaji kondisi foto tersebut. Atau memang benar kondisi foto tersebut Sehingga uh, Bisa digambarkan Atau diilustrasikan uh, Kondisi uh, di dalam kawah Gunung Agung uh, Sampai saat ini Ketinggian uh, dari Hembusan ataupun letupan yang barusan terjadi Terus uh, meninggi uh, Melebihi sudah Ketinggiannya ada uh, sekitar 3000 meter dari puncak kawah Mungkin karena tekanan yang Sangat luar biasa sehingga Letupan itu uh, Besar sekali, padat, pekat, dan berwarna keabuan, dan sekarang ketinggiannya sudah melebihi dari 3.000 meter dari puncak kawah Gunung Agung. sungguh luar biasa uh, mungkin uh, bisa digambarkan bahwa ini adalah uh, letupan ataupun letusan sehingga uh, ketinggiannya dan tekanannya sangat jelas kita lihat uh, masih membumbung tinggi ke angkasa uh, yang sebelah yang sebelah ini masih bergulung-gulung ke angkasa uh, karena adanya tekanan dari bawah yang yang ini masih bisa jelas kita saksikan uh, gumpalan asap yang keluar itu masih bergulung ke angkasa uh, dengan kepekatan dan uh, kepadatan uh, yang kemungkinan uh, mengandung material-material uh, vulkanik dan uh, solpatara. Masih jelas bisa kita saksikan walaupun uh, disamarkan oleh keberadaan awan-awan yang ada di seputaran puncak Gunung Agung. Bahwa barusan uh, terjadi uh, letupan kembali dari dalam kawah Gunung Agung uh, yang begitu besar. Dengan ketinggian sudah melebihi dari perkiraan saya 3000 meter dari puncak kawah Gunung Agung. Dan masih berlangsung bergulung uh, dengan tekanan yang lumayan besar dari dalam kawah Gunung Agung di mana tadi sebelum uh, ini terjadi kondisi Gunung Agung begitu tenang dan damai sehingga uh, ini merupakan sebuah kejutan uh, seperti hari-hari kemarin terjadinya hembusan ataupun letupan-letupan yang berkisar ke, dengan ketinggian maksimal 1500 namun uh, yang ini jauh beda uh, dan kemungkinan Perkiraan saya akan terjadi kejutan-kejutan ataupun letupan-letupan yang lain, mengingat kondisi Gunung Agung atau aktivitas di dalam kawah Gunung Agung masih sangat besar. Pergerakan angin eh, sekarang condong ke arah eh, barat laut, eh, Tetap saya himbau dan saya ingatkan untuk saudara-saudara sekalian mengingat kondisi sekarang eh, terjadinya letupan lebih intensif dan lebih besar untuk selalu melengkapi diri dengan peralatan kesehatan seperti masker, kacamata, selop, dan jaket, terutama untuk daerah-daerah yang eh, secara langsung terpapar oleh eh, abu vulkanik ataupun eh, gas belerang yang eh, merupakan hasil dari letupan dari Kawah Gunung Agung Nampak jelas uh, asap yang keluar tadi dari dalam kawah Gunung Agung dengan ketinggian melebihi 3.000 meter dari puncak kawah bergerak ke arah barat laut uh, dan sebagian kelihatan sudah berjatuhan ataupun uh, menjadi uh, hujan di seputaran bibir kawah Gunung Agung karena kemungkinan material yang terbawa itu uh, berat sehingga uh, jatuhnya masih di dekat dengan. Puncak kawah Gunung Agung. Kembali, saya ingatkan, saya himbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu siaga, selalu waspada, mengingat kondisi yang terjadi di Gunung Agung ataupun. Kondisi saat ini masih uh, sangat tinggi aktivitas ataupun uh, kegiatan yang terjadi dalam kawah Gunung Agung. Ditandai dengan munculnya uh, beberapa kali letupan kemarin dan hari ini untuk uh, start dari pukul 06.00 pagi. Uh, saya baru menyaksikan atau kita menyaksikan bersama satu kali letupan yang lumayan besar dengan ketinggian. Uh, hampir melebihi uh, 3000 meter dari puncak kawah Gunung Agung dengan intensitas kekebalan yang begitu pekat berwarna abu padat dan sekarang bergerak menuju ke arah uh, barat laut dan di puncak bisa kita saksikan uh, kembali uh, diam uh, setelah barusan terjadi letupan mungkin karena uh, kondisi pipa magma yang menyalurkan gas ataupun Uap dari dalam perut Gunung Agung tersumbat Atau menunggu tekanan lagi selanjutnya Sehingga kemungkinan akan terjadi Hembusan ataupun letupan-letupan selanjutnya ya kemarin konya jadi hujan jadi ada kan nomor ini nih ke telepon eh nanang janing ada publikin oh ini diplancat diku nanang janing ada mebanjari kota royo terus yang ini yang garut kamu Oh, I don't know. Kembali di puncak Gunung Agung Saat ini kelihatan kembali tenang Tanpa adanya hembusan asap Namun jejak dari hasil letupan tadi Masih bisa kita saksikan Walaupun sudah tersebar di angkasa Dan Gunung Agung kembali menampakkan diri Dengan ketenangan dan kedamaian Namun dibalik ketenangan ini dan kesunyian ini Sangat patut kita waspadai patut kita cermati dan patut mendapat perhatian khusus dari para ahli yang membidangi ke Gunung Apian dimana menurut informasi bahwa pergerakan magma dari dalam perut Gunung Agung menuju ke puncak masih sangat besar ditandai dengan terjadinya beberapa kali letupan dari dua hari kemarin Hingga pagi ini baru tercatat atau baru saya lihat satu kali letupan besar menjulang tinggi e, barusan saja sekitar 5 menit yang lalu dengan ketinggian e, sudah perkiraan saya melebihi dari 3.000 meter dari puncak kawah Gunung Agung dan kembali bisa kita saksikan e, di puncak Gunung Agung begitu tenang begitu damai e, dihiasi beberapa asap-asap yang keluar dari puncak Gunung Agung namun tadi bisa kita saksikan bersama besarnya hembusan ataupun letupan yang terjadi padat pekat keabuan dengan ketinggian melebihi 3000 meter dari puncak kawah dan kemungkinan akan terjadi hembusan ataupun ledupan-ledupan selanjutnya Baiklah saudara-saudara atau rekan-rekan sekalian Sebelum saya akhiri live streaming ini Tetap saya ingatkan, tetap saya himbau Untuk selalu Waspada dan Tetap siaga Mengingat kondisi saat ini Bisa kita saksikan secara langsung Terjadi beberapa kali kejutan Ataupun letusan dan letupan Serta hembusan dari dalam Kawah Gunung Agung maka sudah barang tentu kita mesti mempersiapkan diri dengan alat-alat kesehatan baik itu masker, kacamata maupun e, jaket sehingga dalam artian kita sudah siap dengan apa yang akan terjadi e, tetap tangguh e, tetap berdoa semoga ide sang yang selalu melindungi kita Dimanapun berada, dimanapun beraktivitas. Salam rahayu. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Buat kita semua. Salam damai. Om. Santi. Santi. Santi. Om.